Jika kamu bertanya, adakah yang abadi? Gemerap lampu di sebuah gedung yang terus menyala di saat gelap. Hembusan angin yang membawa selalu kisah masa lalu. Jadat tawa di dalam memori yang akan terus terbayang. Keajaiban dunia yang selalu menjadi sebuah misteri. Dan kisah ini yang akan terus berlanjut. Mengumpulkan energi baru untuk terus bersinar. Menciptakan atmosfer baru dan menuliskannya kembali ke dalam sejarah. Membangun dunia baru yang akan lebih mengesikan dari sebelumnya Bersiaplah, karena cerita ini akan dibuat Dan selamat datang di Immokraft Season 6